hutang hari ini termasuk di dalamnya hutang aplikasi pinjol yang mungkin sudah mengganggu pikiran kita selama ini mengganggu jam-jam istirahat kita dan mengganggu semua konsentrasi hari ini ya kan Amin ya robbal Amin Oke hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang terjebak dengan aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sudah memanfaatkan situasi dan kondisi kesusahan kita, yang hari ini sudah menipu, meneror, dan mengintimidasi semua korbannya, ya kan? Dan hari ini kita harus kasih tahu bagaimana sih, Bang, cara ngecek aplikasi yang hari ini kita sedang gunakan atau mungkin yang mau kalian gunakan. Jadi, ada caranya, ya guys. Dan ini salah satu situs resmi dari pemerintah. Dari asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Jadi nanti kalian bisa langsung cek Bagaimana sih cara ngeceknya Nah ini dia pada video kali ini Kita pengen ngasih tahu itu kepada kalian Dan hari ini aku pengen mengajak kita itu Untuk tidak bermalas-malasan, ya, untuk bisa aktif mencari semua informasi-informasi terbaru, supaya kita tidak lagi menjadi korban keganasan dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini, ya kan? Dan yang jelas, apabila nanti ketika kalian sudah ngecek dan ternyata aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini tidak terdaftar di Asosiasi Pendanaan Fintech bersama Indonesia, maka akan dinyatakan ilegal. Ilegal artinya tidak taat. Tidak tunduk, tidak patuh pada semua peraturan pemerintah. Dan nggak usah dibayar lagi. Ya kan? Karena mereka itu sudah menipu kita semua. Nah, gimana sih bang caranya bang? Langsung aja lah bang. Oke okay lah, ini dia caranya ya guys. Kalian tinggal buka browser Google kalian. Misalnya seperti ini. Oke, okay, kita pengen masuk dulu ke Chrome. Ini dia kita masuk ke Chrome. Dan kalian tinggal ketikkan saja seperti ini. Aftar. Nah, ini kita sudah masuk di sini, dan kita langsung cek saja aplikasi apa yang hari ini sedang kalian gunakan, ya kan? Di situ, kalian bisa melihat, ya, ini kanal resmi dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Ini, kalian klik saja tutup di situ dan kalian scroll ke atas. Nah, di situ kalian langsung bisa melihat nama platform yang hari ini sedang kalian gunakan. Hari ini banyak banget aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu yang nama-namanya itu menyerupai dari aplikasi pinjol legal OJK dan ini membuat masyarakat sering terkecoh ya kan. Sering tertipu dengan nama-nama mereka ini. Oke, misalnya Ya aku pengen tunjukin aplikasi pinjol yang pernah terdaftar di OJK dan hari ini tidak terdaftar lagi Apa bang aplikasinya misalnya pinjamindo kita pengen cek dulu aplikasi pinjamindo Masih ada yang pakai aplikasi pinjamindo nih Nah kan kemarin itu terdaftar dan sekarang udah nggak terdaftar lagi Sekarang kita pengen searching kita pengen lihat dulu ini dia Nah disitu penyelenggara fintech dan bersama dan langsung kelihatan ya kan tidak ada data yang ditemukan, karena memang mereka tidak lagi terdaftar menjadi salah satu anggota pinjol yang memiliki status berizin di OJK. Jadi, bagaimana bang, untuk mengetahui bahwasannya aplikasi pinjol itu masih terdaftar? Nah, kita pengen coba dulu untuk di aplikasi yang hari ini masih terdaftar, ya kan? Misalnya apa bang, kredit pintar, kita klik saja kredit pintar ini, ya kan? Oke, langsung kita klik searching pencarian. Nah, di sini akan ditemukan, ya kan? Ditemukan satu anggota Kredit Pintar ada. Nah, ini dia terintegrasi FDC, terverifikasi juga Kredit Pintar. Pet, nama PT-nya di situ PT Kredit Pintar Indonesia. Dan di sini langsung diberitahukan ya tanggal daftar. OJK-nya itu tanggal berapa? Kemarin mereka ini terdaftar di OJK itu pada tanggal 6 April tahun 2018 dan jenis usahanya peer to peer lending. Jadi masih banyak yang tanya, Bang, bagaimana kalau kita uh, kemarin aku udah coba pengen tahu aplikasi misalnya itu Aku laku atau Kredivo, Bang, ya kan? Tadi aku udah tes langsung coba misalnya nih Kredivo, ya kan? Kita pengen coba di Kredivo. Kita searching. Apa yang keluar? Nah di sini dia, di sini tidak ditemukan aplikasi-aplikasi uh, pembiayaan itu yang ada di AFI, karena mereka itu masuk ke produk pembiayaan ya kan? Kalau untuk yang bisa dicek di situsnya Asosiasi Pendalian Fintech Bersama Indonesia atau AFI ini hanya untuk aplikasi-aplikasi pinjol saja yang masuk ke dalam kategori produk pembiayaan itu nggak bisa dicek di sini. Jadi Bang bagaimana Bang kalau kita pengen mengetahui aplikasi pembiayaan yang hari ini sedang kita pakai Kalian bisa langsung cek ke situs OJK atau mungkin ke kontak WhatsApp 157 Caranya udah aku share di video yang sebelumnya kalian tinggal uh, tonton saja videonya bagaimana sih cara menghubungi langsung pihak OJK atau mungkin bagaimana cara melaporkan tindakan intimidasi teror dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Kalian bisa langsung kontak ke WhatsApp OJK di nomor 157 Jadi kalau untuk ngecek aplikasi-aplikasi e, pinjol itu ya dari situsnya AFP bisa ya kan Itu tadi untuk di kredit pintar Aku pengen coba dong bang untuk di aplikasi AC Cash itu masih legal OJK Nggak oke kita cek nih ya ini aplikasi isi cash. Kita pengen lihat dan ditemukan atau tidak ya kan? Nah, di sini kita oh, di sini kalau tidak ditemukan sih. Coba kita ganti dengan uang mi misalnya. Uang mi, ya kan? Kita searching. Kok juga nggak ada ya? Tidak ada data yang ditemukan. Rupiah cepat gimana? Nih. Rupiah cepat misalnya. Nah, ditemukan satu anggota, ya kan? Di situ terintegrasi FDC juga, terverifikasi rupiah cepat, dan di sini, eh, uh, di keterangannya tanggal terdaftar OJK 23 Mei 2018. Lantas, bagaimana dengan misalnya tadi isi cash atau penulisannya yang salah? Aku jadi penasaran dan pengen coba dulu nih isi cash, misalnya nggak usah pakai uh, spasi, ya kan? Oh ada ternyata tadi dia tidak boleh di spasi ya guys kalau untuk isi cash ada dan ini sudah terintegrasi dan tanggal terdaftar di OJK nya itu 31 Juli 2018 Oke itu tadi untuk isi cash uang tadi ada nggak ya ini dia Oke Wangmi tadi aku pakai spasi dan ternyata ketika tidak pakai spasi bagaimana Ah ini dia ada ya? Terintegrasi juga dan disitu kalian bisa melihat tanggal terdaftar di OJK itu 31 Juli 2018 ya kan jadi kalau yang kepo pengen tahu bagaimana caranya mencari jangan disepasi ternyata ya guys jadi kalau seandainya tadi ini kan tadi aku bilang ini untuk platform pinjol ya aku masih penasaran dengan home credit misalnya Ada yang pakai aplikasi home credit Kita pengen coba cari dulu untuk di aplikasi home credit Nah tidak ditemukan ya kan berarti ini uh, situs yang disediakan oleh api untuk ngecek aplikasi-aplikasi uh, pinjol legal saja bukan untuk sekaligus di produk pembiayaan ya kan caranya cukup gampang mudah kalian bisa langsung searching dan cari tahu aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan itu apakah sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK atau tidak Sekali lagi aku pengen mengingatkan, apabila memang tidak ada di dalam pencarian dan ternyata itu ilegal dan hari ini sudah mengintimidasi, meneror kalian, menipu kalian ya dengan tenor yang pendek, bunga yang tinggi, maka jangan dibayar lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.